...sifatnya nasional, hierarkis, uh -huh. tetap, dan mandiri gitu ya. Tentu uh, programnya bisa bisa saja dikatakan monoton. Uh -huh. ya, kalau dalam konteks program itu. Uh -huh. Sampai tingkat tertentu KPU bisa membantu visi-misinya masing-masing parpol seperti ini. Nih yeah, yeah. Nah itu nah harapannya ya tentu kita tidak bisa maksa teman-teman uh, muda. Anda harus milih, Anda kan tidak mungkin. <laughs> Tapi kita harus cari cara bagaimana kemudian informasi itu nyampe dan kemudian oh, pemilu penting. Hmm. Peserta pemilu itu begini, visi-misinya ini, dan kemudian apapun nanti yang Anda pilih kita harus hormati. Halo, selamat ketemu lagi di JPWL Talk bersama saya dan Sunari Panjaitan uh, Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa uh, seorang komisioner KPU periode 2002-2007 yaitu 2027, Mas ya. Agus Melas Halo. Selamat datang Mas Agus Melas Makasih Mas Nadi ya. uh, Mas Agus uh, hari ini kita mau discuss, hmm. membicarakan soal pemilu anak muda di 2024 okay. yang akan datang, uh, tapi sebelum ke sana saya mau uh, mengkonfirmasi dulu yeah. uh, apa namanya tanggapan KPU okay. terkait dengan ini kan tahapan sudah berjalan, yep. uh, tentu ada banyak tantangan-tantangan hmm. yang dihadapi oleh KPU, bahkan terakhir itu ada putusan hmm. pengadilan negeri yang Betul. Uh, memutuskan untuk menunda, meminta untuk hmm. ada penundaan sampai 2025. Hmm. Nih KPU memandangnya dan bersikap seperti apa ini, mas? Ya gini, secara prinsip uh, kita harus hormati ya, putusan hmm. dari uh, lembaga peradilan. Itu kan karena kita memang uh, trias politikanya kan juga jalan. Hmm. Nah, tetapi juga KPU punya ruang gerak untuk misalnya dalam proses sekarang ini misalnya untuk mengajukan banding dan itu sudah dilakukan. Mm -hmm. Jadi tentu, uh, apa namanya, KPU fokus sama ruang geraknya. Nah, termasuk sampai saat ini, lepas dari segala situasi dan dinamika yang ada, segala tahapan persiapan pelaksanaan pemilu juga sedang kami jalankan. Jadi Betul. tetap berjalan seperti Betul. biasa? Betul. Oke. Ya. Uh, kalau... Ada upaya hukum untuk untuk terkait dengan uh, putusan PN itu, Mas? Justru itu. Makanya kita kan uh, punya waktu dan hmm. waktu itu sudah kita uh, gunakan untuk hmm. mengajukan banding. Dan hmm. sudah kita sampaikan, uh, terakhir juga kami dapat masukan dari uh, hasil rapat dengar pendapat uh, dengan, dengan komisi 2 ya. Dua ya. Hmm. Nah, dengan penyelenggara pembeli yang lain untuk mengajukan beberapa argumen hmm. yang bisa dijadikan sebagai bahan tambahan untuk uh, memori banding kita. Oke. Dan itu kita sudah lakukan. Nah, ya. uh, untuk persiapan di hmm. pemilu 2004 ini, ini hmm. kan kemarin sudah ada uh, penetapan partai. Betul. Kemudian sekarang itu sedang berjalan proses coklit ya, Mas. Ya. Lalu untuk yang terdekat ini uh, tahapan berikutnya apa nih, Mas? DCT apa kemudian penentuan daftar hmm. caleg itu kira-kira akan dilaksanakan kapan? Ya, jadi kalau urusan tahapan hmm. dengan disertai dengan tenggat-tenggatnya itu uh -huh. sudah diatur di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Uh -huh. Memang untuk saat ini uh, yang sudah berlangsung misalnya uh, saat ini kan posisi partai politik peserta pemilu sudah definitif. Uh -huh. Nah kemudian uh, proses untuk verifikasi dukungan untuk calon perseorangan DPD yeah. sedang juga berjalan. Kemudian proses uh, coklit sudah selesai dan uh -huh. kemudian nanti akan segera diproses lagi dalam Uh, penyusunan daftar pemilih uh -huh. dan itu sampai nanti daftar pemilih tetap uh, saat ini di internal sedang uh, dibahas secara mendalam uh, peraturan, K, rancangan peraturan KPU untuk pencalonan uh -huh. khususnya uh, DPR kemudian DPR di provinsi dan DPR di kabupaten kota. kota, nah itu ya. dengan beserta segala dinamikanya, uh -huh. termasuk nanti peraturan kampanye, okay. peraturan uh, ya, rancangan peraturan tentang kampanye uh -huh. pemilu tahun 2024, itu jadi semua dipastikan Uh, sudah berjalan, dan kemudian uh, tanggal 14 Februari lalu, uh, tahun 2023, uh, satu tahun menjelang hari H, hmm. ya. kami juga uh, lakukan kirap pemilu yang oh, dimulai okay. di, dari tujuh titik ya uh, di seluruh Indonesia, mewakili Indonesia, itu dari tujuh titik, dan nanti berproses akhirnya berakhir nanti pada bulan November Uh, tanggal dua ya November 2023 hmm. kalau nggak salah tanggal 26 atau 25 November itu sekitar satu atau dua hari sebelum masa kampanye. Oh, Jadi okay. sekarang berproses dari uh, satu titik ke titik yang lain itu melintasi hmm. sekitar 300 lebih dari Kabupaten Kota. Hmm. Satuan kerja kita yang di KPU Kabupaten Kota. Nanti semua berkumpulnya di uh, Berarti Kira, Kira itu juga bagian dari sosialisasi Sosialisasi. Ya. Nah pada saat yang sama saat ini juga Uh, sedang berlangsung uh, proses seleksi untuk KPU provinsi di 20 provinsi di Indonesia. Oh, ini lagi jalan juga? Lagi Paralel jalan. ini berarti? Paralel. Nah itu kalau proses yang seleksi KPU provinsi itu akan se segera tahapan sekarang ini kesehatan dan wawancara nah sedangkan ada 118 kabupaten kota yang sudah mulai dibuka pendaftaran. Nah, nah gitu. saya sebelum masuk ke sosialitas yeah. ini tadi menarik yang hmm. tadi Mas Agus sampaikan tuh hmm. soal Uh, proses seleksi yeah. ini kan sebenarnya tinggal kalau hari ini 333 hari mm, uh, yeah, waktu yeah, betul, pemilu gitu betul, ya mas ya betul. artinya teman-teman nanti yang yang akan terpilih ini yang sedang seleksi itu baru akan bekerja mungkin mulai bulan May, Mei, Mei, Mei sampai seterusnya, seterusnya 5 seterusnya. tahun lagi ya tahun. itu uh, apakah itu akan maksimal mas mm. proses mereka bekerja karena kan baru nih mas Ya ini tantangan, sekaligus <laughs> saya kira ini kan mungkin bagian dari pertanyaan juga. Uh. Mungkin itu bagian dari tantangan yang memang secara faktual dihadapi oleh KPU. Uh -huh. Tetapi bagaimanapun juga, ini kan hasil dari satu produk hukum yang memang sudah oh. ada sebelumnya. Okay. Dan uh, bagaimanapun juga, ini kan menyangkut akhir masa jabatan dari teman-teman kita, jajaran uh -huh. Uh -huh. Uh, kom, am, apa namanya anggota, anggota KPU, baik yang di, yang di provinsi kan. maupun kabupaten kota. Kalau yang gelombang pertama itu memang berakhir di bulan Mei tahun 2023. Ada lagi tuh gelombang kedua Mas, kalau nggak salah September. Betul. Nah, hmm. kemudian gelombang kedua nah hmm. di bulan apa? Jadi uh, saat ini secara paralel di antara tahapan-tahapan yang masuk tahapan pemilu hmm. sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 7 ada 11 tahapan. Pada sisi lain ada juga aktivitas yang kami lakukan dalam rangka seleksi dan juga urusannya penyebarluasan informasi melalui sosialisasi hmm. yang melalui kira pemilu. Nah, itu ya tantangannya ya pasti <laughs> tidak mudah tapi semua harus dilakukan nah. uh, secara bersamaan dan termasuk harus... nanti berarti untuk yang gelombang itu tetap dilakukan, Mas. Tetap. Jadi kami itu kalau dari skema seleksi hmm. itu ada sekitar 9 gelombang. Oh, okay. Bahkan nanti ada yang masa akhir masa jabatan dari beberapa KPU provinsi dan kabupaten kota itu November kalau nggak salah ya? bukan hanya November, bahkan ada yang mungkin Februari tahun 2024 menjelang Menjelang uh, Iya, jadi kira-kira disitulah oh. nah, yaitu tantangan kita nah tapi tantangan itu kan karena kita sejak jauh-jauh hari sudah tahu hmm. mau tidak mau kita harus uh, menyiapkan banyak hal oh. misalnya bagaimana kemudian melakukan akselerasi terhadap uh, pemahaman dari aparatur penyelenggara kita, hmm. aparatur K KPU uh, dalam rangka menyelenggarakan pemilu. Berarti, nah itu, itu berarti uh, itu harus harus pilih orang yang benar-benar siap itu ya, Mas ya. Secara so, yeah. secara karena apa namanya waktunya mepet Betul. gitu. Ya. Uh -huh. uh, pengetahuan kemudian Persis. eksekusi mereka uh -huh. harus cukup yes, kuat itu. gitu ya. Nah, uh, tadi juga bicara soal sosialisasi. Eh hmm. uh, ini kebanyakan pertanyaan, Mas, Mas terkait dengan sosialisasi ini. Apalagi misalnya masa kampanye untuk uh, Capres itu, untuk pemilu secara mm. umum itu kan baru dimulai bulan Februari, November. Kan? Betul. Sampai bulan mm. Januari yeah. uh, awal. Yeah, Januari akhir. Sampai gitu. ya tiga hari menjelang hari H. Ha. Hari, berarti Februari ah, jadi awal Februari gitu ya. Nah, sementara pemilu kita, mm. ini serentak mm. nih Mas. Yeah, yeah. Ada, ada legislatif, mm. ada Pilpres, mm. gitu, ada Presiden. Ini metode sosialisasinya ini hmm. seperti apa sih Mas yang melakukan? Karena yes. berbeda pasti. Betul. Nah gini, nah, tentu uh, baga apa, kreativitas, bagaimana kemudian melihat insight ya dari <tuk> ruang gerak mereka tentu uh, partai politik, peserta <tuk> pemilu ataupun nanti ketika ditetapkan uh, capres-cawapres <tuk> ya. <tuk> nah tapi yang jelas uh, kita ini masih ada peraturan KPU uh, tentang kampanye yang masih existing <tuk> tahun 2018. <tuk> nah di situ memang ada ruang gerak meskipun tidak hmm. terlalu besar ya hmm. uh, itu di pasal 275 itu uh, terkait dengan sosialisasi hmm. bagi partai politik peserta pemilu okay. itu ada jadi kan ini ada problem gini pasca 14 Desember ah. tahun 2022 itu ditetapkan partai politik peserta pemilu yes, yang 18 itu persis 18 hmm. uh, ditambah dengan yang di Aceh dan 24 nah 18 partai politik di tingkat nasional ini Uh, kemudian punya waktu untuk kampanye itu nanti pada bulan November tahun 2023, mm -hmm. nah, ini kosong nih mm -hmm. nah ruang geraknya yang tersedia memang terbatas pada uh, ibaratnya sosialisasi terhadap nomor urut yeah. ya kan? kemudian tanda gambar uh, papol okay, yeah. kemudian pendidikan politik yang sifatnya internal mm -hmm. nah itulah memang ruang gerak yang tersedia tetapi kemudian kemudian uh, ruang gerak itu kan di, bisa dimaknai apa bisa di uh, apa ada ruang kreativitas macam-macam misalnya terutama yang urusan pendidikan politik yang sifatnya internal iya, di, di situ itu ya. memang ruang faktanya hmm. secara uh, instrumen aturan itu yang tersedia di situ. berarti hmm. sebenarnya KPU tidak bekerja sendirian Persis. ya ya partai politik dan caleg-calegnya pun sebenarnya punya waktu yang lumayan cukup 4 bulan untuk mereka sosialisasi ke masyarakat dan memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Kalau caleg mungkin belum terlalu tepat, karena belum ada. Belum yang jelas belum. ada partai politik. Nah, nah, itu ada. Hmm, nah, nanti kalau caleg kan nanti akan ada proses. Kan, iya, iya. Oh, oh. Nah, tapi ini kan banyak juga hmm. ini mas ya uh, mungkin masukan atau penyelit hmm. kritik karena di pemilu 2004 itu di banyak data yang kita lihat hmm. itu 60% pemilih muda mm -hmm. dan mungkin uh, hampir uh, apa setengahnya adalah pemilih yang baru akan memilih di dua ribu dua puluh empat mungkin tiga puluh persen mereka itu kan pemahaman pemilihnya mm -hmm. belum, belum, betul. belum terlalu kuat mas. Betul. sementara yang kita baca mm -hmm. nih yang dilakukan mm -hmm. oleh kpu itu datang ke sekolah sosialisasi mm -hmm. artinya saya harus bilang mungkin agak monoton yeah, gitu yeah, sosialisasinya yeah, yeah. gitu betul. apa tidak ada Uh, metode yang hmm. secara spesifik untuk nyasar anak-anak muda ini, Mas, untuk mereka ini ya. Kalau ini khusus yang pemilih pemula, ya. Kalau hmm. proyeksinya itu khusus pemilih pemula, mungkin setengah juta lebih lah, setengah, nah, setengah juta. juta lebih yang baru akan memilih. Ya, pertama yang kali akan, nah, kalau ya. lihat itu. Nah, kalau dari basis data, nah sisanya memang mungkin sudah yang periode kedua, ya. tapi masih usia-usia yang uh, produktif ya, mm -hmm. sampai usia 40, 40 tahun. Nah, memang. Uh, dalam konteks program ruang yang tersedia memang secara kan ini kami ini kan lembaga yang sifatnya nasional hierarkis uh -huh. uh, tetap bermandiri <laughs> gitu ya tentu uh, programnya bisa bisa saja dikatakan monoton uh -huh. nah, kalau dalam konteks program itu uh -huh. tetapi begitu masuk ke sekolah-sekolah sebenarnya interaksinya berbeda oh, okay. kalau dalam konteks program kelihatannya KPU gustu school, yeah, school misalnya school, itu secara nasional so. mungkin ini yeah. tapi di sana ada juga peran-peran uh, apa namanya interaksi kebudayaan segala mm -hmm. macam sebagaimana misalnya sekarang nih mm -hmm. proses yang terjadi di kirap uh, pemilu, Budaya, uh, kira pemilu itu kan juga ternyata di setiap daerah itu kreativitasnya beda-beda mm -hmm. nah, di situ mm -hmm. nah itu tapi menurut saya juga uh, penting tuh catatan dari uh, Mas Nardi bahwa uh, suka tidak suka kita harus punya juga metode yang nanti uh, sebagai satu simbol itu itu apa? Memperlihatkan bahwa jangkauan terhadap anak-anak muda itu yeah. berbeda. gitu mm -hmm. Nah itu saya setuju. Nah, nah, makanya uh, nanti apakah misalnya tetap kita dalam format uh, misalnya kampu, apa, kapi ugus ke mm -hmm. kampus misalnya, mm -hmm. tetapi dengan variasi-variasi kegiatan yang mungkin berbeda-beda. Mm -hmm. Ada juga mungkin festival yang harus kita lakukan. Atau misalnya program-program uh, yang sifatnya apa misalnya Mencoba untuk menyatukan dengan program nasional, menyelaraskan dengan program nasional, misalnya mm -hmm. per, apa, Merdeka Belajar. Mm -hmm. nah Itu kan juga ruang-ruang itu juga banyak, mm -hmm. tetapi terutama program-program yang sifatnya nge-pop itu, itu yeah. perlu tuh dilakukan. Mm. Uh, mm -hmm. Apakah terkait dengan sosialis ini, apakah uh, KPU juga menggandeng kementerian atau lembaga lain Mas, untuk ikut membantu sosialisasi mm. itu? Atau memang hanya Bekerja sama dengan partai politik saja atau dengan komunitas-komunitas masyarakat saja misalnya gitu. Ya kan. Ini kan harus terkoordinasi nih mas. Persis. Uh, nah semuanya. kan posisinya pemilu sebagai satu event nasional. Yes. Bagaimanapun juga kan gini sekarang teman-teman muda itu ada kebutuhan informasi tentang berapa sih parpol yang akan jadi peserta ya. pemilu. Yang jadi peserta pemilu siapa saja? Nomor urutnya bagaimana? Lho? Nah <laughs> itu kan, itu kayaknya perlu banyak juga tuh. Makanya itu informasi itu kan satu kebutuhan informasi yang mau tidak mau mm -hmm. KPU harus lakukan penyebarluasan informasi. Mm -hmm. Selain partai politik juga akan lakukan itu. Termasuk pemilu sebagai event nasional, mau tidak mau kementerian lembaga terkait, misalnya sekarang gini, KPU itu punya uh, apa namanya maskot. Surah hmm. dan Sulu, yeah, yeah. yang kemudian oleh beberapa media itu kemudian uh, dibantu untuk menjembatani mm -hmm. itu, mm -hmm. itu uh, maskot itu masuk. Nah kemudian kita punya jingle, jingle pemilu itu yang uh, apa namanya coklat lah yang, yeah. uh, yang nyanyikan Mbak Gikan. Nah itu sekarang ini kami sedang jajaki dengan kementerian lembaga itu misalnya gini, bisa tidak di fasilitas-fasilitas publik itu hmm. uh, jingle itu selalu Muncul. dimunculkan. Yeah. Termasuk misalnya gini, uh, Uh, apa namanya kalau Garuda tuh kita naik penerbangan, sorry uh. bukan nyebut merek ya, tapi <laughs> tapi misalnya di, ada uh, di Garuda. kuran koran deh itu kan kalau kita naik Garuda kan begitu turun pesawat itu oh, lagu nah, tentang iya, wisata iya. Indonesia tuh. Hmm. Nah itu bisa nggak dalam momen pemilu tuh uh, masuk jinglenya KPU? Jadi di tempat-tempat yang uh, tempat berkumpulnya uh, hmm. publik itu jingle itu masuk. Termasuk hmm. nanti baru informasi-informasi uh, yang sifatnya strategis nih misalnya pada tanggal sekian sampai sampai 14 Maret misalnya mm -hmm. itu ada proses uh, pencocokan dan penelitian untuk kebutuhan daftar pemilih mm -hmm. nah gitu-gitu nanti itu itu apa namanya proses-proses yang sedang kami jalankan ya. ya termasuk uh, dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan oh, lewat sekolah-sekolah uh -uh. yeah. karena ada nanti kebutuhan misalnya uh, untuk penyelenggara kita yang di tingkat ad hoc mm -hmm. terutama yang di tingkat TPS bisa nggak anak-anak muda itu mahasiswa mahasiswa mm -hmm. terus kemudian dikompensasi mm -hmm. sebagai bagian dari belajar nah itu tentu kan kita harus bicara bicara lebih yeah, detail yeah. tentang itu nah, Rung -rung kira -kira. Uh, kan kalau kita bicara mm. anak muda Mas, Mas mm. Agus tentu uh, butuh waktu atau butuh metode untuk meyakinkan mm. mereka untuk datang sekedar datang ke yeah, yeah, TPS yeah. mereka uh, harus diyakinkan mm. gitu mm. bahwa ini adalah bagian dari hak mm. politik dan lain-lain gitu ya, kira-kira ada metode tersendirikah untuk kemudian teman-teman KPU daerah itu atau mungkin duta-duta pemilih itu mm. melakukan itu meyakinkan pemuda-pemuda di berbagai wilayah itu di Indonesia untuk yuk kita nanti rami, -rami datang ke PPS di pemilu 2024 gitu yeah. Kalau apa yang dikerjakan KPU tentu dalam rangka meyakinkan. Mm -hmm. Tapi seringkali ada asumsi juga yang keliru ternyata di kita. Kita asumsikan anak-anak muda apatis terhadap itu. Yeah. Memang kalau ditanya anak-anak muda tentang pemilu, tentang ini mungkin tidak terlalu paham. Tapi kalau ditanya uh, apa kebutuhanmu dalam mm. potret-potret data yang dirilis secara reguler oleh yeah. lembaga-lembaga survei itu manifest tuh. Ya, ya. Mereka punya kepentingan bahwa bangsa ini bisa jalan ke depan Mereka uh -huh. punya harapan bahwa partai politik akan menjalankan fungsinya dengan baik Mereka uh -huh. juga punya harapan bahwa pemimpin bangsa itu uh -huh. yang ideal begini Nah KPU kan mau tidak mau harus berangkat dari sana uh -huh. Nah baru kemudian KPU merumuskan berbagai strategi termasuk nanti metode Nah kalau soal nanti bagaimana pendekatan strategi dan metodenya Tentu itu akan bagian dari Uh, apa namanya, konteks sosialisasi dan penyebar mm -hmm. luasan informasi. Mm -hmm. Misalnya basis, misalnya gini. Ternyata kalau kita lihat potret anak muda dalam konteks interaksinya mereka, mereka itu akan banyak uh, mengandalkan informasi pertama, apakah informasi itu keluar dari lembaga yang otoritatif, lembaga yeah, resmi yeah, atau yeah. tidak. Nah ketika lembaga itu, informasi itu keluar dari lembaga resmi, maka dianggap itu informasinya kredibel. Nah itu satu, tapi belum cukup, kemudian apakah itu akan apa, menentukan langkah mereka? Hmm. Itu akan ditentukan di filter yang berikutnya, apakah informasi yang dari lembaga otoritatif itu dimuat di media konvensional itu. Oke. Okay. Nah kalau dimuat di media konvensional, maka ah. ya itu isu penting itu. Berarti terverifikasi. Nah ya? terverifikasi. <laughs> nah itu. Nah yang ketiga, apakah itu layak untuk didiskusikan? Ah. Maka, filter yang ketiganya kan, kalau dia masuk ke apa namanya komunitas-komunitas uh, itu hmm. lewat jaringan media sosial pertemanan. Hmm. Nah, kalau kita lihat alur informasinya demikian, maka sebenarnya KPU suka tidak suka strateginya harus ke sana. Hmm. Disitu. Nah, disitulah kemudian informasi-informasi tentang uh, kepastian bahwa tahapan sekarang, tahapan apa, dan kalau misalnya anak-anak muda. Uh, apa namanya akan menggunakan hak pilih mm -hmm. untuk terdaftar jadi pemilih harus selalu di proses apa nah itu mm -hmm. meyakinkan itu mm -hmm. kemudian ini ada sekian partai politik yang akan menjadi peserta pemilu uh, mungkin nanti sampai tingkat tertentu KPU bisa membantu visi misinya masing-masing parpol seperti ini nih yeah, yeah. Di situ nah itu nah harapannya ya tentu kita tidak bisa maksa teman-teman uh, muda Anda harus milih Anda kan tidak mungkin tapi kita harus cari cara bagaimana kemudian informasi itu nyampe dan kemudian Oh, pemilu penting, peserta pemilu itu begini, visi-misinya ini, dan kemudian apapun nanti yang Anda pilih kita harus hormati Oke. Di situ. Uh, uh. Ada juga orang yang yang bertanya Mas, uh. soal penyelenggaraan pemilu uh. Kalau misalnya uh, pemilihnya ini adalah mayoritas anak-anak muda nanti Maka sebaiknya penyelenggara pemilu juga didominasi oleh anak-anak muda. Hmm. Dari kalangan muda kira-kira hmm. begitu. Hmm. Dari proses yang sedang berjalan hmm. ini, baik itu seleksi dan lain-lain, itu bisa kasih gambaran nggak Mas Agus? Persentase anak-anak muda yang terlibat dalam proses penyelenggaraan itu berapa banyak Mas Nah Mas. gini, ini kan urusannya di undang-undang ya. Jadi ya. memang constraint udah terpasang di sana, kita nggak <laughs> bisa utak -hatin. Jadi kalau misalnya, ada batasan, umur, ya, ada batasan umur, nah itu. Tetapi, tetapi kalau yang permanen ya, hmm. jadi misalnya untuk tingkat uh, pusat, kemudian provinsi, hmm. kabupaten kota kan sudah ada batas usia yang kita hmm. tidak bisa lagi utak Tetapi untuk penyelenggara di badan ethok misalnya di tingkat oh. PPK, PPK PPS, kemudian PPS, PPS, sampai nanti KPPS itu prinsipnya kan lebih segera, ya, jadi 17 ya, ya. tahun segala macam. Nah justru di situ, kalau idealnya apakah anak-anak muda, Uh, yang lapisan dominan pemilih hmm. dan kemudian secara ideal juga kemudian penyelenggara pemilunya juga anak-anak muda. Kalau dalam konteks uh, penyelenggara ad hoc, hal itu sangat niscaya. Hmm. Justru KPU uh, memang mendorong itu keterlibatan teman-teman muda ya. untuk secara langsung kalau mau punya pengalaman uh, belajarnya di uh, uh, KPPS di langsung juga. jadi KPPS. Ya. Dan itu memang faktanya memang kebutuhan itu nyata karena begini. Kpps itu kan biasanya kan tujuh orang nih hmm. di satu tps. Nah kpps itu biasanya kalau kalau yang yang di tingkat tps itu karena di room di, di, apa di RT, -RT. rt rt lah ya iya. itu kan biasanya senior senior tuh ya, orang, -orang nah, tua. Gitu. Betul. Nah tapi kan pemilu kita secara teknis itu kan membutuhkan uh, anak anak muda yang melek huruf dengan apa literasinya hmm. baik mencatat dokumen administrasi yang baik, dan itu tenaganya berlipah. Hmm. Sedangkan yang senior-senior sebenarnya supervisi, karena pengalamannya ya, lagi, ya, ya. Ad, apa transfer knowledge-nya lagi diberikan. Nah, sebenarnya kami dorongnya di situ. Kalau misalnya hmm. tujuh orang KPPS, bisa enggak dua atau tiganya anak-anak muda. muda ya. Karena itu kan sebenarnya estafet aja di tingkat. RTRW itu hmm. dalam konteks menjalankan perbankan oh, kita di Persis gitu ya. di situ, karena di kalau uh. yang untuk permanen itu ada batasan Persis. umur uh. Berapa sekarang? tiga tahun ya, Ya, itu kan berjenjang tuh 35 hmm. Kalau misalnya KPU RI itu empat puluh, nah kemudian provinsi 35 kemudian kabupaten/kota 30 puluh. Nah, okay. di bawah itu baru uh. ruang geraknya luas gitu. <laughs> uh. Nah, tapi kalau kita lihat ya untuk yang KPU provinsi dan kabupat, apa, kabupaten kota dan provinsi, ya sebenarnya relatif mudah muda juga. Main -main 30 main tahun bisa enggak. kan? Ya. 35 tahun bisa kan? Ya, tapi memang persyaratannya dia harus punya pengalaman kepemiluan gitu ya? Ya itu jadi hmm. kebutuhan kita tadi. Hmm. Bagaimana kemudian uh, menghadapi tantangan yang kita proyeksikan ke depan. Ini hmm. tenggat waktu tahapan demikian ketat, hmm. tahapan juga jalan, proses seleksi jalan. Hmm. Jadi begitu ya. orang dilantik, itu harus langsung running. kan Mau tidak mau, kita berikan juga dalam konteks kebijakan kita untuk seleksi, kredit uh, poin pengalaman uh, itu juga iya. punya porsi tersendiri. Okay. Nah itu politik kebijakan kita. Uh. Nah, Oke, okay. uh, hmm. mungkin ini terakhir Mas Agus. Hmm. Kan kalau belajar dari 2019, hmm. kita uh, mungkin bisa menyebut itu salah satu uh, pemilu yang paling banyak memakan korban jiwa. Hmm. Hampir 300 ya. orang itu ya Mas Agus nah, ya teman-teman uh, di KPU, untuk persiapan di pemilu 2004 mengantisipasi hal-hal terburuk itu, apa yang akan dilakukan Mas? Ya, <tuh> jadi kalau misalnya uh, belajar dari pengalaman 2019 hmm. tentu itu jadi bagian dari hal-hal yang harus kami mitigasi dengan hmm. baik misalnya, hmm. uh, kalau di 2019 itu, kalau berdasarkan data kan uh, yang dalam tanda kutip jadi korban ya hmm. itu kan faktor usia, yes. kemudian faktor komorbid, kemudian mungkin ditambah dengan beban kerja, ya. nah di situ itu jadi kita tidak bisa halangi bahwa kemudian uh, orang ingin mendaftarkan dirinya sebagai petugas, petugas penyelenggara kapal. pemilu, hmm. nah <tuh> tetapi yang kita bisa bisa mitigasi terkait dengan beban, ah. bagaimana kemudian uh, distribusi logistik sampai di tempat itu sesuai dengan tenggat waktunya, uh -huh. sehingga bebannya lebih presisi uh -huh. di situ. Nah tentu uh, kami juga didukung oleh apa, mendapatkan uh, semacam uh, dukungan dari Kementerian Dalam Negeri uh -huh. agar uh, pemerintah daerah itu bisa uh, apa, memperhatikan hal ini. Misalnya uh -huh. dari sisi kesehatan, segala ya, macam itu ya. pemeriksaan kesehatan, segala macam itu juga ada surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian oh. Dalam Negeri ke, ke pemerintah berbeda, daerah iya, iya. untuk fasilitasi itulah semacam itu mm. nah memang kalau dari sisi uh, kompensasinya ya itu yang yang kita bisa kan itu berdasarkan peraturan Menteri Keuangan ada itu untuk asuransi tapi mm. kan kita juga nggak berharap itu sebenarnya <laughs> Namanya iya, bagian-bagian iya. dari mekanisme kerja yang harus kita perhatikan mm -hmm. ya valikat tantangannya ini pemilunya agak berat ya, mas. Persis. ada pilpres, ada mm. pilek di waktu yang yeah. bersamaan jadi butuh mm. memang Kayak lagi tadi uh, harapan kita sih banyak justru di tingkat yang teknis-teknis mm. itu KPPS yeah. sampai ke yeah, anak -anak PPS muda itu anak-anak muda betul, gitu. Jadi betul. secara fisik mm -mm. mereka lebih Persis. prima gitu yeah. dibandingkan misalnya yang uh, mohon maaf teman-teman kita yang sudah uh, senior-senior yeah, gitu seni. ya. Mm -hmm. Oke okay, baik terima kasih Mas Agus atas yeah. uh, waktunya. Sama-sama. Uh, hari ini banyak mendapatkan insight kita tentang persiapan pemilu hmm. terutama terkait dengan bagaimana kita mendorong anak-anak muda terlibat aktif dalam dan dalam uh, kepemiluan berpartisipasi uh, mensukseskan pemilu di oh, 2024 uh, entah itu uh, apa namanya sebagai penyelenggara nah, pemilu hmm. di tingkat kpps bahkan yang paling terkecil itu datang ke TPN dan apa namanya, oh, menyalurkan menggunakan hak pilihnya, pilihnya, pilihnya eh, gitu. oke okay. ya. uh, <tuh> kita apa namanya, berharap pemilu 2024 yang akan datang berjalan dengan lancar hmm. dan partisipasinya meningkat dibandingkan pemilu 2022, 2019 hmm. kemarin kita sudahi uh, podcast kita hari ini, terima kasih sampai ketemu di Cewek Talk berikutnya